surganya para slot, oke okay guys. Thank you ya, udah klik video gue balik lagi. ke Channel gue, gue mau bahas jus lagi kali ini Bawa recehan teman-teman. Mau seratus ribu aja ya, guys? Gimana caranya? Caranya kayak biasa, kita hancur-hancurin dulu, teman-teman. di lebih gede ya, klik-klik biar hancur. Oke ini polanya namanya pola zigzag guys Kita bet 200 dulu Manual seperti biasa DC nya off 5 kali teman-teman Kita gas 2 3 4 5 Oke udah 5 Langsung kita DC nya aktifkan Pakai turbo skip 20 kali teman-teman Kita gas Oke oh ya guys, semoga UU lagi banyak ngasih pundi-pundi ke gua. ya guys, ya ngasih banyak profit hari ini teman-teman. Ini kenapa gua kasih nama polanya pola zigzag. Nanti kalau beres pola di 200, belum beres satu putaran pola kita naik bet dua kali bet ya guys ya. Lihat aja biar kalian paham teman-teman, biar lu semua paham dan bisa profit juga di ID teman-teman masing-masing. Kalau turbo skip 20 udah beres, kita lanjutin di quick skip 10 kali teman-teman. Ya, quick skip 10 kali kita gas lagi, guys. Oke, okay, guys. Semoga si Om Uus kali ini nggak asam-asam amat, nggak kayak kecoa seperti biasanya, kayak Om Om yang ngasih duit ke ABG, ya guys ya. Semoga hari ini begitu ya, guys ya. Om, aku mau iPhone. Kasih duit, Om gue ngasih cari gede-gede cari profit dikit-dikit aja tipis-tipis yang penting profit dan gue bisa WD Oke okay? kalau ini udah habis kita naik bet dua kali ya guys ini namanya jikjak lanjut skipnya dimatiin turbo 20 kali tapi DC nya nggak mati ya guys tetap pakai DC itu dia namanya pola jikjak nanti kalau ini udah beres Putaran 1000 kita langsung turun 1 kali bet di bed 400 ya teman-teman Naik lagi 2 kali bed di bed 1500 Oke, berharap skater datang Putaran pertama di bednya bed yang gede dong Jangan bed pas yang bed yang kecil ya Tapi kalau datang di bed yang kecil juga gak masalah Bed gedenya semoga ada petir nyangkut Polanya nyangkut juga Ombaknya lagi oke okay tuh ya, satu kantong layar, cok, mantap jiwa. Ombaknya lagi oke, okay, teman-teman, semoga us- nasi ngasih uang jajan sama gua, gue gak punya uang rokok, ini mau beli Marboro setrek ya, teman-teman. Marboro -teman. <gifat> merah ya guys, yang, yang enak ya guys, yang setrek, mantap, sakarung guys, sakarung. Oke, okay, sakarung lagi kasih petir, mantepnya aji, enggak mau Oke, okay, ini udah guys, kita balik ke pola awal. Oh belum ya guys, quick dulu 10 kali, buat lupa. Quick 10 kali nah kalau udah habis kita balik pola awal turun satu bed benar-benar ya scatter satu biji ayo us kasih dong scatter di bed 1000 us biar ajib gitu us jadi pundi-pundi meledak us gitu nah kan bener ya teman-teman ya dikasih letakkan skater pertama di bed 1000 ini dia yang kita harapkan dari pola jikjak jadi ketika kalian naikin dua kali dari bed awal dapat skaternya atau petirnya yang mantul gitu guys semoga isinya juga ajib ya teman-teman semoga isinya GGWP teman-teman kita lihat semua apakah GG isinya Uus Om Uus pecah petir gestor gak mau ya. nyambut polanya teman-teman oke ini pecat 8 dikasih kuning lagi us pantap cincin selayar co lagi Uh jam pasir sekarang makota dong aduh makota kurang 2 aja teman-teman gak mau ngasih dia oke 52 ribu super rep super teman-teman luar biasa harum-harumnya profit lumayan nih mantap nah 1600 lumayan guys nice jua600 udah terkumpul 85.000 nih skater awal dibet seceng teman-teman kalau lubai 80.000 buat cepet langsung habis dulu nggak tau isinya apaan gpu atau bala-bala ya guys sambut lagi us tampol dong nggak mau guys itu total pengali udah 16 us sekali lagi mantap Jawabannya dikasih coy, aduh kuning gak mau baca itu kalau kuning pecah cincin pasti pecah co udah paham ya? Nice 110 200 teman-teman, budi-budi -teman. langsung naik ke angka 200 ribuan nih, guys. Sepuluhnya ditampol pula, co Lagi cincin satu layar mantap jiwa, guys. Ungu dikasih pecah lagi, kalian lumayan banget, teman-teman. main modal lagi nih siapa tahu bisa ke angka sejuteng ya guys kalau bisa ke angka sejuteng lumayan dingin ya guys jadi kita tunggu aja Kemana us kasih berapa gue nggak cari gede-gede udah dua kali lipat aja itu udah mantul banget sebenarnya oke kuning pecah biru pecah ungu kasih pecah us udah mau teman-teman. Oke ini habis kita turun satu step bednya guys ke bed 400 manual kali lagi guys. Oh ya teman-teman ini gua main di format PC atau desktop ya guys. Kalau kalian main di handphone pastinya akan terlihat ada jam di situ ya. Oke. Okay. Oke udah lima kita lanjut guys ya. pakai DC turbo skip 20 kali teman-teman. Tapi yang pasti kalau kalian di handphone pengen lihat format seperti ini bisa banget teman-teman. Tinggal ketik tiga di atas Chrome aja langsung pilih tema desktop. Nanti kalian akan melihat yang seperti ini modelnya ya soy sama aja guys ya mau di handphone mau di PC sama aja ya deponya pastikan pakai dana yang adem ya teman-teman ya bukan itu enak-enaknya teman-teman kalian enak main di laptop atau di handphone teman-teman masing-masing pastinya banyak yang di handphone guys ya karena gue juga kalau di jalan biasanya main di handphone guys karena gue konten main di PC ya, guys ya kalau di handphone susah di record <tik> sekitar turun dong <tik> Sorry batuk temen sambil ngopi sambil ngudut biar santuy ya guys Ayo kasih gue jajan, gue mau jajanin juga pacar gue ya Oh uh, ya lupa pacar gue udah pergi udah deh pacar tetangga ntar gue jajanin ya si foto nyangkut <laughs> Aduh gak mau ya guys kita lanjut aja ke quick skip 10 kali guys Yang penting ngurus kasih duit dulu ya guys lanjutin Nanti kalau udah beres nih pola quick skip 500 bednya. Kita naik lokal state berarti bet 1500 ya coba. Semoga kena scatternya atau tampolan kefir lumayan ya coba. Okay. Kasih biru mantap Kasih jok Kasih kuning teman-teman Kasih jok Kasih ungu Merah nggak mau pecah nah ini yang dimaksud pola jikjak kita naik bet 1500 sebelum polanya selesai turbo doang tanpa skip dc nya on 20 kali oke 6 ditampol teman-teman kasih ungu juga oke pecahin lagi us hijau dikasih, kasih kuning us biar masih kita main petir coy aduh kuningnya nggak mau pecah saya banget kalau kuning pecah biasanya ikut pecah cincin nggak mau pecah dia ya. oke nggak masalah kita lanjut babe. Teman-teman, mau ikut main? Kalian bisa cek deskripsi. Oke, okay, mantap nih, guys! Cawan dikasih, aduh, nggak kecang lagi ya. Cek deskripsi di situ ada agen yang gue mainin juga. Cek di situ ada komunitas yang kalian bisa ikut, ya guys. Silahkan aja cek deskripsi, guys. Kita lanjutin, teman-teman. Oke, okay, cincin hijau, oke okay, biru mau pecah lagi teman-teman Terakhirnya juga gak turun Sekitar satunya nyangkut turun lagi teman-teman Oh ya guys Ini pola zigzag ini Lu bisa variasikan sendiri Kalau modal-modal lu mepet ya, guys. Bisa lu mau modal puluh ribu Berarti lu mulai dari 200 Jangan naik dua kali step Lu bisa naik satu kali step gitu. Kayak gitu aja naik Ya kita lanjut ya guys Quick doang 10 kali Kayak gitu aja ya guys Jadi dari 200 Lu naik satu step pakula beres ke 500 mulai lagi dari 500 naik satu step ke 1000 siapa tahu lu juga dapet scatter di bed 1000 guys, ya? dan koni ini langsung lumayan lu bisa WD guys ingat ketamakan adalah sebuah Oh cincinnya cow sak sekantong plastik penuh gue baru ngomong ya ketamakan adalah sebuah awal dari kehancuran guys jadi kalau kalian tamat Berapapun kalian bepo bisa jadi habis Oke okay, kita lanjutin Ini batch 1500 sudah beres ya teman-teman Kita turun satu step di batch 1000 Tanpa DC jadi batch 805 Kali manual dulu ya batch. 3 4 5 Mantap teman-teman Kalau udah kita lanjut cc nya on Turbo skip 20 kali Gasquade ke bet 1000 gua berarti harus nekat ke bet 3000 untuk membuktikan apakah benar pola gua ini akan gacor dan menguntungkan dan profit buat teman-teman mainkan di ID teman-teman kalian ya teman-teman masing-masing kita coba cek sama-sama sampai akhir video ini ya guys gua gak nyari gede-gede amat yang penting terbukti profit aja kalau nyari max win setiap hari lu, lu sama aja mau pipis sambil kayang yang mungkin guys next tiap hari pipis kayang juga lu capek ngapain ya sakit-sakitin burung lu ya. oke okay, kita lihat apakah di sini ada skater gak mau ya teman-teman kita lanjutin lagi quick skip 10 kali teman-teman kita lanjut apakah ada skater disini di bet 1000 kali ini habis bet 1000 kita naik dua kali step berarti bet 3000 ya guys kita naik P3.000 turbo 20 kali Cuk kita lihat sama-sama <tuk> bahkan apa gua bilang cair Cuk cutter di met 2400 dengan cc 3000 bae nggak mungkin guys 240 lu cuman bocep teman-teman apalagi bobocap oh bersyukur banget kena 240 ya guys kita lihat isinya apakah bagus kita lihat ya guys semoga bagus isinya jadi langsung juta gitu teman-teman gue langsung stop gue langsung WD guys Aduh kok diam aja ini Uus lu kenapa ngelamun babi bener Uus teman-teman dia malah ngelamun Cuk kecoa banget ini Uus cu bu bangkainya bukan main ngelamun ngelamunnya parah ya guys ya ini ngelamun parah udah 6 ini Uus lu turunin petir ini petir Aduh pecahnya juga kurang mantap nih Cuk 240 ribu, usia uh, sia ini gini aja, teman-teman. Nyebelin banget di jengkelin ini, ya guys. Ya, gue jengkel banget. Lihatnya, aduh, keterlaluan, uh, uh, us bobotakin, luus uh, Oke, okay, mantap tuh, tapi mantap ini, guys. Semoga ada tambahan petir di sini. Kita lihat sama-sama, nggak -sama, mau dia cuma cincin sekali pecah aja, teman-teman. Uh, oke okay, lagi hijau tampol kuningnya us ada dua di situ teman-teman kuningnya tampol cawannya tampol uh, mantap cawan duluan guys gue kirain kuning duluan guys cawan duluan dikali 7 lumayan bingit 36 lu ada keletaan jp nih cu. us kebaluan oke okay, cincin kasih us. mantap satu layar guys sama birunya dikasih juga uh, tambah 5 lumayan bingit ya eh. 7320 Dam cuman nega aja teman-teman belum sensa ya kalau sensa pasti lebih dari 240.000 teman-teman. aduh sayang banget cuman dikasih 190.000 ya enggak bagus-bagus amat ombak di dalam skater ya cu enggak bagus-bagus amat malah cenderung kurang bagus ya guys ya agak jelek di dalam sketernya. oke okay. kalau gini kalian bisa simpulkan guys top sini atau sedikit lagi ambil profit jangan ngarep Max win ini pola begini nggak mungkin belum berhadapan dengan Max win ya guys ya atau bisa jadi mungkin kalau beruntungnya lagi bener-bener gede guys Jadi kalau mau nyari profit udah profit WD guys. Jangan lupa WD ya Kalau depo jangan lupa WD Kita lanjutin lagi ke doang 10 kali teman-teman. Walaupun gak WD ingat dananya adem. Jadi lu nggak marah-marah sendiri Ya Wuring uringan karena dana seketa ya guys ya Gue nggak mau lumayan main dana seketa guys <laughs> Oke okay, lanjut habis polanya kita turun satu step ya guys Di bed 1200an ini 317 rasanya kurang sedikit lagi lah ya guys ya sedikit lagi lah Oke mantap enggak mau pecah co. petir 5 lumayan pedal kau dimakan ya guys ya enggak mau pecah dia guys 345 oke lanjut DC nya kita on quick nah turbo skip 20 kali di bed 1500 berarti kita naik 2 step abis ini mantap di teman-teman skater 3 muncul dong cair dong satu lagi dong enggak mau urus kampen kecoak guys oke satu layar cincin dikasih petirnya datang teman-teman delapan lumayan bingi satu enam ribu ditambahin lagi modal gue <laughs> aduh nggak mau skater 3 aja cuy yang turun cuy nggak mau banyak cuy kan para cuy cuy Oke biru, pungguk makan dong. Oke pungguk hijau dikasih makanan mantap diwacu, cawan hijau dikasih merah dikasih tambahin petir 412 lagi dong, mantap cuja pasir, pecah biru nggak mau kan? Teman-teman, biar 100.000 ribu, yes. 400 ribuan, teman-teman. 438.000 udah gua dapetin lah. Rasa-rasanya ini kalau pola begini, kalau gua naikin di pack 4.800 agak-agak riskan ya, cuy. Ya tapi kita coba aja, guys bisa nggak gue dapet tipe 4.800 skater 3 menanti satu skater lagi nggak mau tuh tapi gue agak agak riskan ya teman-teman mending gue wd aja ya guys ya, mending gue wd aja udah lumayan gua dapet 300 ribu udah bisa beli marboro sambil ngelakir pacarnya teman gue ya guys ya yang paling cakep tuh, lo juga bisa berakhir teman pacar lu eh maksudnya pacar lu sendiri ya guys Oke okay, kalau gitu gua mau pamit, see you on next game slot, bye bye.